Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Selamat bergabung kembali dengan channel saya Jawa Kawedar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang petung Jawa Yang berhubungan dengan weton dalam perjodohan Yang saya namakan dengan jodoh pinasti Juga sifat serta karakter termasuk pekerjaan yang cocok juga mengenai tentang rezeki bagi orang-orang yang lahir dengan weton atau hari pasaran tertentu Watak, sifat serta karakter, juga jodoh seseorang Bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan weton Orang Jawa zaman dahulu biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya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 nilai neptu itu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilai 7 sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18 yang terendah itu hari Selasa Wage nilai neptunya 7 yang paling tinggi hari Sabtu Paing nilai neptunya 18 nah dari nilai, nilai neptu inilah kemudian semua yang mencakup tentang karakter Watak seseorang bisa diketahui. Hari tujuh itu, pada umumnya, dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian, pasaran limau, pasaran limau itu dimulai dari pasaran Legi sampai dengan pasaran Kliwon. Sebelum saya menjelaskan tentang weton. Sebaiknya saya akan menyampaikan terlebih dahulu asal-muasal dari hari dan pasaran itu sendiri Supaya nantinya lebih jelas dalam penerapannya. Hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seorang Brahmana yang bernama Empuradi Empuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Sang Sangyang Suryo Yang menyamar sebagai manusia yang menjadi Brahmana pada waktu itu Hari tujuh dan pasaran limo, seperti yang kita pakai sekarang ini Umpamanya pasaran limo Ini dinamakan Poncoworo zaman dahulu Poncoworo ini dikarang lebih dulu oleh Radi, Kemudian setelah tahun 288 sebelum masehi baru dikarang lagi hari tujuh Ini nanti akan saya sampaikan Melalui ajaran Pranoto Mongso kembali dengan hari tujuh hari tujuh itu zaman jawa kuno dinamakan sabtaworo sabtaworo ini adalah yang pertama hari radite radite itu berasal dari dayanya sang yang surya atau matahari yang sekarang namanya menjadi hari minggu yang kedua hari somo hari somo ini berasal dari dayanya sang yang chondro atau bulan yang sekarang namanya menjadi hari Senin Lalu yang ketiga hari Anggoro Anggoro ini berasal dari dayanya Sang yang Kartiko atau bintang yang sekarang namanya menjadi hari Selasa Lalu yang keempat hari Budho Hari Budho ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya menjadi hari Rabu Yang kelima hari Respati Respati ini berasal dari dayanya api yang sekarang namanya menjadi hari Kamis Lalu yang keenam hari Sukro Sukro itu berasal dari dayanya air yang sekarang namanya menjadi hari Jumat Lalu yang ketujuh hari Tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin yang sekarang namanya menjadi hari Sabtu Itulah hari tujuh yang dikarang oleh Empu Radi yang sekarang kita pergunakan setiap harinya ini kemudian pasaran limo pasaran limo ini namanya hari poncoworo yang sekarang menjadi pasaran limo nama pasaran limo itu antara lain satu hari Sri dengan cahaya putih atau pedak yang sekarang namanya menjadi nama pasaran legi lalu yang kedua hari brahma dari cahaya kuning atau jenih yang sekarang menjadi nama pasaran Paing. Lalu yang ketiga, hari Kolo Dengan cahaya merah atau abrit Yang sekarang menjadi nama pasaran pon. Lalu yang keempat, hari Wisnu Dengan cahaya hitam atau cemeng Yang sekarang menjadi nama pasaran Wagi Lalu yang kelima, hari Guru Dengan cahaya Moncowarno Yang sekarang menjadi nama pasaran Kliwon, Inilah nama hari tujuh dan nama pasaran limo yang sekarang kita pergunakan setiap saatnya Untuk lebih memudahkan pemahaman ini bisa diterima oleh semua para pemirsa Sekarang saya akan awali dari nama hari Sabtu Legi Dalam hitungan weton Jawa, hari Sabtu Legi ini memiliki nilai 14 Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran Hari Sabtu nilainya sembilan Sedangkan Pasaran Legi nilainya lima Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh, dan rezeki. Orang yang lahir di Weton Sabtu Legi memiliki karakter dan kepribadian yang sangat khas Kalau saya ibaratkan seperti lakuning rembulan atau perjalanannya bulan Lakuning rembulan itu artinya kepribadian mereka adalah Kepribadian yang mampu menentramkan hati orang lain Termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya Tetapi mohon maaf ini sering sekali tidak memiliki pendirian orang ini Tetapi jelas orang ini sangat mandiri Lalu watak dan sifat serta karakter weton setulgi Selain memiliki kepribadian layaknya rembulan mereka juga orang-orang yang terlihat selalu ceria, loyal, enak dalam pergaulan, Mereka memiliki banyak teman, dan pembicaraannya sering sekali didengarkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, mereka sering sekali menjadi pemimpin dalam kelompok tertentu, Termasuk kelompoknya, teman-temannya itu menjadi orang yang paling terdepan. Orang yang lahir dari Sabtu Legi juga orang yang sulit ditebak. Pendiriannya selalu berubah-ubah, tergantung pada posisinya mana yang diuntungkan. Dia akan memilih keputusan walaupun pahit untuknya, tetapi dapat membuat teman-temannya merasa bahagia. Selain mempunyai beberapa karakter yang positif, orang ini juga berwatak kurang baik atau buruk. Mereka sering kena fitnah, kadang suka menjadi pemarah, suka berbohong demi keuntungannya sendiri, suka mengusuli orang lain, suka pamer, kadang-kadang juga suka takabur, serta galak dan angkuh. Watak-watak negatif tersebut dapat muncul atau tidaknya tergantung dari bagaimana orang Legi menyikapi dengan perjalanannya sendiri. Lalu, kemudian, akan saya sampaikan tentang pekerjaan yang cocok. Dengan sifatnya yang seperti saya sampaikan tadi, pada umumnya pekerjaan yang cocok dengan pekerjaan yang terbatas, yaitu pada bidang sosial kemasyarakatan, mereka akan mudah mencari rezekinya dengan bermain kata-kata, dan istilahnya menjual omongan. Berapa, beberapa pekerjaan yang saya maksud, misalnya, orator, pemasaran, penceramah, guru, makelar dan lain sebagainya. Kemudian yang berhubungan tentang rezeki. Dalam hitungan weton Jawa, Sabtu Legi memiliki jumlah 14. Neptu ini terbilang menengah, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Dalam hal rezeki, jika seseorang yang lahir di weton ini pada umumnya mereka akan membawa perbaikan tentang finansial dan ekonomi bagi keluarganya. Kemudian tentang jodoh pinasti. Nah, saya mohon didengarkan baik-baik. Karena ini akan menyangkut tentang perjalanan hidup Anda bagi orang yang belum menikah. Perjodohan pinasti ini adalah jodoh yang ditetapkan oleh hari dan pasaran Adapun dalam perkara jodoh orang ini pada umumnya akan cocok dengan beberapa pilihan pasangan pasangan yang cocok dan membawa kebaikan bagi mereka dalam hitungan jawa atau masuk dalam petung jawa adalah pasangan yang neptunya ketemu yang pertama tujuh yang kedua neptu dua belas yang ketiga neptu tujuh seperti weton Selasa Wage, Rebu Legi, Kemis Paeng, dan Sabtu Kliwon orang yang lahir di hari Sabtu Legi mempunyai jodoh pinasti seperti orang yang terlahir di hari pasarannya ketemu tujuh sampai dengan yang ke 17 seperti yang sudah saya sampaikan tadi jodoh pinasti itu adalah jodoh yang sudah ditentukan sesuai dengan hari dan pasaran Umpamanya Sabtu Legi ini menikah dengan orang yang lahir di hari Senin Legi Atau hari Senin Kliwon yang saya maksud Kemudian dijumlahkan antara neptu keduanya Sabtu Legi nilainya 14 Kemudian Senin Kliwon nilainya 12 Ketemunya 26 Ketemunya 26 Kemudian 26 ini dikurangi lima, 5, 5 5 sampai kelipatannya 5 dan sisanya tinggal berapa. Kalau dihitung atau dikurangi dari lima tadi ada sisa satu maka jatuhnya jatuh di hitungan Sri. Dalam soman ini ada lima yang saya namakan atau yang disebut Sri, Lungguh, Gindong, Loropati. Jadi 26 tadi dikurangi lima sisanya satu ini akan ketemu hitungan Sri Jadi cara menghitungnya seperti itu kemudian kembali ke atas lagi dan sampai seterusnya Dengan nomor urutan ini tidak boleh dirubah-rubah seperti halnya dengan nomor urutan pada buku yang sudah menjadi baku Kemudian, perkawinan antara weton Sabtu Legi dengan Senin Kliwon ini ketemu di urutan nomor satu yaitu Seri. Sri itu artinya perkawinan yang banyak mendatangkan rezeki dan dalam rumah tangganya akan menemukan kebahagiaan. Begitu juga dengan jodoh Pinasti, hari Sabtu Legi dengan yang lahir di hari Selasa Wage. Sabtu Legi, Neptunya 14, dengan Selasa Wage yang jumlahnya Neptu 7. Kemudian dijumlahkan antara 14 dan 7 menjadi 21. Jatuhnya ada di hitungan nomor 1 yaitu seri. Mereka ini akan ketemu jodoh pinasti Rezekinya akan selalu mengalir sehingga rumah tangganya akan menemukan kebahagiaan baik lahir maupun batin. Saya sarankan kalau bisa jangan sampai perhitungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini nanti ketemunya ada di gendong, lungguh, loro dan pati terutama dari yang nomor 4 dan nomor 5 loro dan pati, kalau bisa kita hindari supaya menemukan jodoh pinasti itu karena jodoh pinasti ini sudah, sudah pasti walaupun tidak tepat keseluruhannya tetapi akan membawa dampak yang sangat positif kalau ketemu hitungan seri tetapi mohon maaf yang menjadi tolak ukur dalam berumah tangga sepertinya bukan soal harta ataupun soal rezeki yang melimpah banyak orang kaya tetapi kehidupan dalam rumah tangganya tidak tentram selalu cekcok ada saja permasalahannya karena itu dipastikan perkawinannya bukan ketemu jodoh pinaski seperti apa yang sudah saya sampaikan ini terus bagaimana solusinya yang sudah terlanjur menikah tetapi bukan dengan orang-orang yang mempunyai weton jodoh pinasti apakah mau mencari pasangan lagi terus meninggalkan yang sudah sekian lama dibangun dalam rumah tangganya kalau menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah yang ada pasti anda akan menambah masalah solusinya bagaimana Menurut saya, solusinya begini, sesuai dengan apa yang sudah diwariskan para leluhur kita. Solusinya dengan cara membangun nikah. Ada cara yang harus dijalankan. Umpamanya, cari hari pernikahan dan pasaran pada saat Anda menikah pada waktu itu. Umpamanya, pernikahan Anda itu jatuh pada hari Minggu Kliwon. Usahakan setiap hari Minggu kliwon itu Anda bikin bancaan Atau bisa disebut dengan tumpengan Tumpeng itu dilengkapi dengan urapan serta telur ayam 20 butir Atau mungkin telur bebek yang sudah direbus Lalu ditaruh mengelilingi tumpeng itu Kemudian bisa dilengkapi dengan jajan pasar yaitu buah-buahan Dan apa saja yang disitu sekiranya Anda ingin untuk melengkapi yang ada di tumpeng itu Kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda Dan katakan pada mereka Kalau hari Minggu Kliwon ini Saya mempunyai hajat membangun nikah Dengan tujuan agar rumah tangga saya Dalam perjalanan kedepannya Bisa mendapatkan kebahagiaan Baik lahir maupun batin Seperti saat kami dulu berdua menikah Lalu, kalau memang ada teman yang dianggap atau dipandang bisa membacakan doa, silahkan minta tolong untuk memimpin doa dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan tujuan bisa hidup dalam berumah tangga itu menemukan kebahagiaan. Untuk membangun nikah ini, bisa anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon Kalau memang rezeki anda bagus Tetapi kalau umpamanya kondisi ekonomi anda kurang mendukung Paling tidak bisa anda lakukan minimal Minimal 3 bulan sekali atau tiga Minggu Kliwon sekali Atau 105 hari sekali Itu bisa anda bikin pancaan atau tumpengan ini Kenapa? Tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah Mungkin ada pertanyaan seperti itu Orang zaman Jawa dulu Kebanyakan orang-orang itu memakai hari kelahirannya Atau hari pasarannya Bukan tanggal masainya yang dipakai Kemudian dari mana dan apa arti kata-kata dari Sri Lungguh Gindong Loropati ini yang saya namakan ringkel soman. Paringkelan itu apa? Paringkelan itu dari kata ringkel, artinya apes atau naas. Soman itu sendiri artinya perkawinan atau perjodohan. Jadi kesimpulannya dari Sri Lungguh Gendong Loropati itu merupakan apesnya perjodohan di hari lahirnya. Coba mari kita amati kita jumlahkan kembali. Hari itu ada tujuh, dimulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian, pasaran itu ada lima, diawali dari pasaran Legi sampai pasaran Kliwon. Antara tujuh dan lima digabungkan, ditambah itu menjadi dua belas. Dua belas ini, kalau dalam bahasa Jawa, dibilang rolas. Rolas di sini maksudnya itu ronglas artinya dua orang antara laki-laki dan perempuan ini perhitungan orang Jawa dulu jadi antara perhitungan hari pernikahan atau hari calon si laki-laki dan si calon perempuan ini disatukan dengan cara pernikahan maka dicari hari pasaran yang cocok supaya perjalanan hidup di masa mendatang akan selalu menemukan kebahagiaan Kemudian artinya daripada Sri Lungguh Gendong dan Loropati tadi Sri itu artinya rezeki Orang yang menjalankan perjuduan yang ketemu hitungan Sri Biasanya rezekinya akan selalu mengalir Terus saja ada terus Tidak akan pernah kekurangan Jadi kehidupannya akan menemukan kesenangan Walaupun mungkin namanya orang sudah cukup, masih kurang cukup terus Tetapi ini dipastikan akan mendapatkan kesenangan Kemudian yang kedua, Lunggu Lunggu itu bisa kedudukan Atau juga bisa duduk Diam saja dalam segi negatifnya Lungguh di sini, lungguh yang males berusaha Tidak mau berkarya selain hanya duduk diam Kecuali mengharapkan dari pemberian orang-orang Lungguh bisa hanya mengharap belas kasih seseorang Bahkan dalam jatuh lungguh ini Orang tadi sampai pekerjaan pun hanya mengharap pemberian dari orang lain Lalu yang ketiga gindong Gindong itu membawa beban Perjuduan yang ketemunya hitungan gindong atau nomor tiga Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Dan ini akan berkepanjangan Lalu nomor empat Loro Loro itu artinya sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor 4 Atau Loro Biasanya akan menemukan Perjalanan atau permasalahan Sering sakit-sakitan Antara pasangan tadi Entah itu yang laki-laki Atau mungkin itu yang perempuan Ini akan selalu bergantian Kadang-kadang banyak sekali peristiwa ini terjadi Tetapi mungkin karena kita Tidak pernah ngeh Atau tidak mengingat Mungkin ada salah apa-salah apa dalam perjalanan hidup itu tadi Lalu yang kelima, pati Pati itu artinya mati Menuju pati Barang siapa yang perkawinannya tidak menemukan jodoh pinasti Biasanya lambat laun Ini akan terjadi walaupun mati itu memang termasuk hukum hidup Dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor lima ini Menjadi angger-angger atau larangan Yang tidak boleh dilanggar karena ini bisa mati rezekinya juga bisa mati orangnya dari pengantin laki-laki ataupun mungkin dari salah satu kedua orang tuanya baik orang tua yang laki-laki maupun orang tua yang perempuan. Inilah sifat dan jodoh dari orang-orang yang lahir pada weton Sabtu Legi. Semoga bermanfaat sampai ketemu dengan penjelasan berikutnya mengenai orang-orang yang lahir di Hari Senin Pahing Mohon maaf atas segala kekurangan saya Tentu saja ada sesuatu yang kurang pas yang saya sampaikan Mohon maaf Sampai jumpa dengan video berikutnya Salam Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi